Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'mati al islam وَكَفَى بِهَا مِنْ نِعْمَةٍ Alhamdulillah الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Wa dinal batila batila wa rizuk nijjatinaba La malhimna rujdana wa Aidna min syururi anfusina wa min sayyati amalina Ma ba'd Para pemirsa, para mitra pengajian Banyugirun yang dimuliakan Allah SWT Allah SWT baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi Indo FVTV Banyu On atau Zandros Banyu On atau Imo Banyu Giron juga yang melalui 2 meter band 103 atau 803 atau 814 atau yang melalui 393 juga yang melalui RPO-RPO lainnya, juga yang melalui Radio Radio FM, Alkairu FM, Satwa Alkairu 2, atau juga yang melalui Permata FM, Banyugiru FM. Melalui loudspeaker-loudspeaker pengeras-pengeras suara yang melalui sound-sound system, sound-sound aktif, yang melalui kompensi telepon, juga yang melalui media-media lainnya yang sangat kami muliakan, khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para soko. Langkah dimin kambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kliatan rutin kita pengajian Banyu Gede on, kita bersama, ngaturan kencana dan kita aturkan kariban baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serang setajah keluarga-keluarga, serang sahabat-sahabat beliau, Raji-raji epon, batara-batara turunan epon, keluarga talim epon, para tabi'in, ban tabi'in, tabi'in, para nabi, para utusan, para wadi, para imam-imam mujidahidin, para ulama, para sufi'in. Pengarang-pengarang ilmu-ilmu syar'a guru-guru kuru batan zaman guru kuru, kuru datasakim, mengesepo, mengesepo lah, kiamah pun binik, lapala-lapala datang kebangsa, jemaah, caca-ca-ca-ca-ca, kenalan-kenalan, marad-marad santri bat Orang yang sekebaik bagus dapatan urus tajah Tolonglah siapa nanti dapatan urus tajah Sangat orang kenciran dan kepapusan Kau kuih dapatan urus tajah Orang yang sehidah usul Kalau bantan urus tajah Orang yang sekebaik bagus dapatan urus tajah Masa jemaat Islam lakak Maupun bini Masa tajah jenis paratus Satu-satunya pada air Dapat yang berlaku Kau purna salam Tidak seksan Allah satu orang ahli surga setengki, malamu terlalu airi dan Allah oleh syafat Rasulullah s.a.w. Masyarakat, para ulamak, para uliya, para syuhada, para sulin, para kudu, para pengesepoh Dan malamatar, geng-geng, baraka-baraka, panasaya ngaseput, petang kudus terje, serang dak poto, petang kudus terje, keluarga petang kudus terje, santri-santri menjemah, petang kudus terje, orang yang s.a.w. Orang yang s.a.w. kelabahan, petang kudus terje Orang yang s.a.w. yang bagus, dakotan orang se ingat rencanan ke Bapak saya dapat bertemu gusti muka semoga-moga saya mendapatkan rida dan serang pengampunan dari Allah SWT wa taala mendapatkan ampunan serang belas kasih dari Allah mendapatkan pertolongan dari dari Allah SWT wa taala amatter genging mauna inayaki fayari ayoika yahima yuai Allah SWT wa taala Saya ingat baraka pengajian, baraka-baraka pun kefokusan, baraka-baraka pun bulan Ramadan, baraka na bulan puasa, baraka na puasa Baraka na para ulama, baraka na para uliya, baraka na para syuhadah, baraka na para sulihin, baraka na para guru, baraka pengesepoh, baraka na tambah baraka umrah, baraka ilmu Baru kartana, baru kara chicken, aban, baru kara na baru ke keluarga, na kara santan, santan, baru kara jamahan, baru kara jamian, aman mantafik, ya pun Allah SWT ya pon <tipun> patoto, Allah ya pon nekan campuran, campuran, campuran, campuran, campuran, campuran, campuran, campuran, campuran, campuran, campuran, campuran, campuran, campuran, campuran, campuran, campuran, campuran, Menteri Pakuat Macar watang kalapan kempang Iberan ta'afu tukangku ya otang Iberan suruh lia bajiran pahutang pahutang Muka-muka Iberan cempa recekin oleh recekin sahalal Sebarakah Muka-muka Iberan khusnul khatimah Iberan rancang umur Al-Mataadqalabandakan Nabi Allah Rancang umur Iberan jujung tinggi akhaman Allah Iberan sihat beraselamat aman Dijacopan di musibah Dibudah di bencana di malapetaka Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan Selamat dari keli naate, kotar ke naate, petang ke naate, keren de naate, depi naate, lopan naate, eh, kuat iman kuat Islam? bisa memperjuangkan agama Allah di ngudin dalam panaran panepon pan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malam arti Sebab Usabab kuat Islam bendu umat Islam jadi Islam, Islam bendu umat Islam. Islam menang Islam bendu Islam. Amal daridan ilmu sebanyak semanfaat si Eh pernah terkacau kelembapan tercapai cita-cita dan sukses susah nah, pernah terkabul pernyuanan pernyuan. La hadi haniyat, la puli haniyatin salihat, wa la niyatil qabul wa tamamikul sul, wa nailikul maimul, bhihaki syaidina rasul, habibina abul batul. الله عليه وسلم تهم الفادحة الفادحة Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Makin kita pula pada Nenang ee dan kelekoran. Sekarang malam-malam dan kelekoran itu paling diharapkan adalah qadar. Allah subhanahu wa ta'ala mana be tepat dai-dai dargenta pasamanan ke enta pas orang se suche. Mikael miga orang ban se ahli zikir Profil, sehat di ruku. Mereka sehat di ruku. Mele malaikat-malaikat ruku. Mereka sehat di ruku. Mereka sehat malaikat-malaikat dia -malaikat sura intar de ke orang oreng si maksiat nanan di malam Lailatul Qadar. Akhir malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Alaihi musholatu wassalam. Ketunya re. Malaikat-malaikat ini ke Epele. Epoan tut sepaling nisran. Pas terus penikah petoran. Dek ke bumi. Sepen-sepen malaikat sepele penikah. Entar ke bumi. ben pet Tong polo ebu malaikat. Nika sepen-sepen malaikat se epatoron ke bumi. Ken totong setongah, apakah malaikat petong polo ebu malaikat? Malaikat-malaikat tersebut, -malaikat bagi empat eh bagi empat sepen-sepen bagian penyikat beriin bendera, sapan sepen bagian penyikat beriin bendera, bendera, penyikat penikah Sepertama penyikat ibu bendera pojien dek Allah. Yang kedua liwaul magfirati. Bendera Pulau Pul Maafira. Pengampunan depan Allah Subhanahu wa taala. Se nomor 3 panika liwaul karam. Bendera Kalam beren. Terakhir senor Pak ingin panikiliwah urrahmah bendera rahmat Epon Allah. Ketika Pak kelompok Malaikat yang masing-masing membawa bendera-bendera khusus. Ketua perang sarang setuju penduduk-penduduk langit. Penduduk langit panik merengkapi ketika torunan Malaikat, sempak kelompok. Senyambi kelebar Senyambi pulau pul Senyambi bendera-bendera Ini kaya perang Penduduk-penduduk langit Termasuk diantaranya Ini ke Al-Hurul Ain Bidadari surga Sing lolok-lolok motoni Jangan coba Semata ini kak murka Bidadari ini ke murka Mata Tetapi bidadari-bidadari sebaya dengan ini langi, mungkin dengan syurga maksudnya, karena syurga nikah banyak tahlangi. Malaik, nampaknya pun bidadari-bidadari kento Madhabu ya Ridwan, Mahadi Laila, he malaikat Ridwan, ada bidadari panika dengan syurga, saya jaga syurga, panika malaikat Ridwan. Matur dengan Malaikat Tidak Tuhan. Malaikat Tidak Tuhan, berdua apa makin bernikah? Saya ingat saya berdua pertunjukan atau berparloh spektakuler ni, Sampai Malaikat-Malaikat senyap banyak orang kelah. Ke bumi kisah. Berdua pernah apa makin? Malam panapa? Laylatul ardi tu'rodu azwajakun. Fayurfa'an al-hijabu hatta yandurna azwajahun. Semangkini kebeda dari. Malam dimana ajunan kentob bisa ipaningalih. Dekat calon-calon rakan ajunan. Calon-calon rakan ajunan, bisa ajunan kento ngolatin. Lima lembang kent, wakai okay, waktu kak disakjukan, Hijab. Serang ajunan epon Allah apa ni ke? Peelang, yang kak hejab kento, Leng lengah apa ni ke? Yang kak sengke. Bidadari-bidadari. bidat dari kento, ngolatin raka raka epon. Uak setangan di, uak tangan di. Saya rasa sebekal tertia. Lagi yang mempunyai. Mempunyai. Mempunyai. Mempunyai pun melatih. Mempunyai pun tidak ada. Siapa saya rasa? Melatih pun orang-orang yang seahli ibadah. Dan kajunannya pun Allah subhanahu wa ta'ala. sa ampon malaikat malaikat langit menikah dekat bumi Ida dari ampon lah ngolatin langsung dekat raka-raka pun dekat calon-calon rakan maka malaikat menikah dengan pon depan ke bumi malaikat ka lito pas nacak kaki bendera-bendera tersebut seput Liwaul maufiroh. Bendera pengampunan panekabening kuburan epon eh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etancap eh Kemudian Liwaul Rahmah kentoe tancap kaki yang di atas Ka'bah Liwaul Karamah Pakai kata cakap kini nenengi sohr sebabnya nenengi Palestin, nenengi sohr. Kemudian liwa ulham di bendera pocean, pakai kebudayaan antara bumi dan antara langit. Makdisan itulah setiap Roma-Roma. Jadi di dalamnya terdapat orang-orang mukmin laki maupun orang mukmin bini. Maka malaikat pun ini masuk. Dekat dalam Roma tersebut. Wa mangkana jalisan salam alaihi al-malak. Wa mangkana zakiran salam alaihi jibril. Wa mangkana masalian salam alaihi rabb subhanahu wa ta'ala. Tetapi waktu Kak Disa, ani kemun bador yang juk tojuk saos, tak teduh nardon. Maka panikai salamin malaikat, kun tojuk ni. Nampol boleh adikir mana adikir ni? ke langsung dengan malaikat Jibril sebagai pimpinan malaikat. Malaikat Jibril juga ngelok salam dengan orang yang sedihikir neneng idelem, laye letul kotar mani. Wan kan masyalliyan sallam alaihi rabbu Subhanahu wa Taala. Mon orang banyak salat, maka saya nyalamin banyak langsung aja nari Allah Subhanahu wa Taala. Ketika kan juk tojuk sahaja mensalamin malaikat malaikat subhanya. Mon saat dikir lain boleh, malaikat Jibril basa. Singolok salam, insyaAllah. Wala Orang-orang ini kakak zikir. Munsyah sholat, langsung Allah Ta'ala tibi. Munsyah sholat, langsung Allah Ta'ala tibi. Senyalamin orang ini. Jadi munsyuk-tujuk, malaikat-malaikat, saya apok kelompok esok, kan petang boloh petang boloh. Kemudian saya si dikir, menika, eh malaikat Jibril alaihis salam tuas sebagai pimpinan daripada. Malaikat-malaikat. Pimpinan malaikat ini adalah Malaikat Jibril. Ini ke khusus ke orang yang saya zikir. Kepenting adalah zikir. Karena dalam Laylatul Qadar ini banyak zikir. Mungkin kalau kalaban Al-Quran. Dan itu darusannya atau ditambah lagi secara perorangan di rumah-rumah masing-masing. Orang yang adikir penikah melemahkan musuh saya kucah setan. Setan ini akan lemah dengan banyaknya adikir kita. Makanya menabitas binika terus sambil. Malaik abad terus ingat di kajunan ini pun Allah SWT. Malaik ingat Allah. Selama orang yang penikah ke Allah Taala, Maka penikah insyaAllah tak kira kelakar pun. Dengan perjalanan. Pokok, dengan jemput. Dengan tengah paran. Tempat pengungsian. Dan lain-lain Orang yang panikam, Ampun la adikir, eh waktu malam. InsyaAllah semalam ni kaya selamat. Adikir waktu siang, insyaAllah sesiang ke ni kaya selamat. Makanya Imam Ahmad bin Hajar al-Hitami Ibn Ibnul Hajjar al-Haythami si Ahli fikih mana? Imam Ibnul Hajar al-Haythami ni ahli fikih. Setengah waktu beliau kadin to akhirnya nengit tanah harom Makkah. Beliau kento ngentos metto nawaccer kangku iya salat subuh ngetos waktu maccer kangku iya salat subuh eukto kadissa paccer panika sulit untuk di deteksi karena eukto kadissa ondem panika tebal sehingga terhalang dengan ketebalan ondem Tepat ketika Adin. Toh Romoroh Imam Ibn Hajar pada kata Muhammad Abu. Udah pakal nak dapat dapat dapat pakok tanatan lah adan. Dapat pakok tanatan. Boh. Majunan pas oning Imam Ibn Hajar al Haytami. Cergak majunan kento tak keluar keluar. Kalau terkimi ni kita ada arloji, ada jam tangan, cawung. Tapi begitu Tekes Imam Ibn Hajar makon, kankui, jaga salat ajar, salat subuh, jaga-jaga salat subuh, salat subuh, sekian Mau neng aja Nabi Ibn Hajar al-Hitami. Dari kenapa ajuna nak bisa neng? Iya ada iya dia. Engkau bulan ini sengak khalar ruh. Jadi muncak saya ingin waktu malam muncak setengah kalah. Kok tak kira je? Tak kira setengah kalah kok mungkik waktu malam. Sebab mukok waktu malam jadi lah. Arus sengkok lah karena adikir ke Allah. Le siang ring kok belum adikir sengke karena kiu belum adikir kok sampai setengah ya bawang kalah. Jadwal kita malam, artinya jadwal kita mencing. Solat subuh. Jadi, nanti singko tak kira beriin, tak kira eh, setengah kalah ngej. Setengah kalah ngej karena lekala setiap lekala masuk siang lah, masuk siang. Jadi, mun semarang subuh ini ke siang mau. orang yang menikah di kiri waktu malam, maka sampai subuh selamat. Jadi kita tunggu laku sampai mengerib selamat. Nah, karena yakin dek kak dinto, maka Imam ibnu Hajar yang itu mada bu cek saking ya. Sengkok ria. Kita berdini e waktu malam niscaya sengkok tak kira e kekek kala, Tak kira e sengak kala. Engkok setere sengak kala ria. Karena sengkok kita belum Macah Ki belum macang korea, ya Dek kawiritan wiritan, siang. siang Kau tuli macah, kau selamat Ini kira-kira yakin awirit, ini belum awirit Waktu siang Tetih mon engkau dahi cengak kalah berarti lah siang lah. Sebab engkau kun siang sekitar marah dikir. malam engkau lemar ya dikir. Tetih berarti je dia. Siang sih datang. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Dikir-dikir kat hadir aja. Kita tak adikir, Sepaling utama, sepaling penting kipan hadir. ateh ben lesan-lesan se maus atas sehadir. Dikir-dikir kat toh. Manabi tak diimbangin kelebihan hadir ate khushun ate nikelayekadu yasi yasidu ila syai'in min fau iti dzikri hampir saja tidak mendapatkan faidah faidahnya dzikir sekoni artinya ngelak faidah manabi tak khushu Ti ka la ilaha illallah khusyuk Munse cepatan mempokokan husu orang khusyuk La ilaha illallah la ilaha illallah orang husu yani oni orang jangan saja khusyuk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap burung bisa ngoleh, dak kafir dan nakzikir, burung ngoleh, dak kebuah nakzikir. bi orang yang panikah hadir ater. Masalahnya, Allah perancang dan sediakan panikah. Orang yang kerang aku ngagi, esok pada tuh, senapak Ebu tuh. Pak Ebu tuh saya patade dan Allah subhanahu wa ta'ala la tazalu la ilaha illallah ma lam yu'thiru dunyahum ala dinihim la ilaha illallah rias lalu menolak Dari kejahatan-kejahatan orang deka orang semaus. La ilaha illallah. Asalkan. siapa bisa nolak. La ilaha illallah. Tema Nabi. Orang semaus menikah. Tidak mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Menabiam polem mendahulukan mengutamakan kepentingan dunia tempang benda ke akhirat, mereka tak ampon maulai dahulunya tak bisa tetitaming pertahanan. La ilaha illallah. Langkong-langkong ketika ampon langs ngolatin jenazah ke saya, ngolatin jenazah. Eka wah maus, nak papa nikah komando, ben imam ben tokohnya atau tidak maus pernikah. La ilaha illallah <tuh> al la ilaha illallah al la ilaha illallah al-afii, al-ruhihi, La ilaha illallahu baqi ba'da fana'i khalqi Nikam Nabi tepatnya Ali Junaizi Majid Ustaz Nikalah la ilaha illallahul afi ba'da qudratih la ilaha illallahul baqi ba'da fana'i khalqi la ilaha illallahu kullu shay'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilayhi turja'un avarallahu lahu wal mim waliman janazah Maka janazah bagai sabora 2000 san orang semaos bentuk san mayit bentuk san orang sehadir ke bani sabora kapih laban Maus la ilaha illallah semacam em hmm. telok telok terutama la ilaha illallah al afi bada qudratih sabar La ilaha illallah albaqi khalqi Maradallah. La ilaha illallah shayin, halikun ilawajaha. Kemudian Lahul hukmu wa ilaihi turja'u Lahul hukmu La ilahi maka la ta lai orang la, penting nih, la ilahi la la la hul baki, la ilahi la la la la la la hul baki, la la la la la hul orang yang sehadir la la la la Ban la la la la la la la la la la la la la la la Laa ilaaha illallah kullu syai'in subhanahu wa ta'ala Imam Ibnu Hajar Ka'ninto yakin bahwa je' sagengae Si waktu malam yang kita tak kira ini... ...sengak kalah. Sebab waktu malam ini... ...sempat... ...mauz zikir... ...waktu malam ini. Dan ini keselamatan. Dan kan saya mula... Ia semalam. Nekai parangin selamat benda Allah Ta'ala. Mana bina ni e awal siang. Mawas doa-doa. Wiritan-wiritan. Maka sampai. Cumpet areh. Ia parangin selamat. Ia parangin selamat. Bidhanillah. Ini kepentingan zikir. Pantingan zikir dikajunan di Puan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukan. Penting cukan maus. Ya hayuh. Ya qayyum. La ilah ilah antah. Ini ke maus. Ini kemujarad batun li li'adami mautil qalbi. Ini ke terbukti. Menti adakan matinya hati. Ya haya kayum la ilah ilah antah. Ya haya la ilah ilah antah. Anik amalan. Kang kuih mali adek ni tak? Adek ni mali tak? Mali tak mati. Ya haya kayum la ilah ilah antah. 40 kali sebenarnya. Ini mau dik dah Imam Omar bin Segaf Dalam kitab Tafrijul Kurub penika Maus Makonan kangkui maus Ya fattahu ya rozak Ya kafi ya muhni Kangkui mendapatkan Reciki-reciki na faten Benda ciki-reciki na ate Nikke maus Satu sekali Ya fattahu ya rozak Ya kafi ya muhni Ya fattah ya rozak Ya kafi ya muhni Ya fattah ya rozak Ya apa tahu, ya razak, ya kafia, Ya pun mau satu sekali, sepuluh-sepuluh pagi. Eh dalam zaman ketimangkan, maka peran epon eh pun wiritan, bandikiran, bandikah, semakin dibutuh. Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad. Mereka berada di dalam zaman setiari. Ya, orang dia mengatakan surat Al-Ikhlas. Napa surat Al-Ikhlas ini? Jadi mereka mengatakan surat Al-Ikhlas. Kita tidak mengerti mereka mengatakan surat Al-Ikhlas. Kita mengatakan surat Al-Ikhlas. Mengatakan surat Al-Ikhlas. Apa surat Al-Ikhlas? Kulhu, oh kulhu kuara Kau yang mengucap surat ikhlas Mereka tidak jago, saja kulhu kan ngerti kok Kulhu Jadi saya pon Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad sahibir Ratib. Epa benya, surat bin Ratib Eh pakon ma benyak ma was a'on Kul a'udu birbir falak Kul Qul a'udhu birubil falak, quul a'udhu birabbin nas. Qul a'udhu birubil falak, quul a'udhu birabbin nas. Anak mereka? Jaya Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Mereka. Lianuhu kasrat fihi syayatin wal khannasiin. Wa khawatir su. Boleh zaman saat hari banyak setan, setan. Banyak orang yang sengarosak, merosak dari kepikern. Orang lain. Ada boleh lah, banyak setan di akhir zaman. Banyak boleh, kertek-kertek coba di akhir zaman. Di antara seowasiyataki sareng Imam Habib Alwi Al Haddad Di antara seowasiyataki Sepate-petete sareng Syekh Alwi bin Muhammad Al Haddad saya itu apa-tete, yang kira maus, ya latif, bin benar ijazah aki. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Apa kon maus, ya latif, berapa kali? Seratus sengal ekor kali wa yujizu fihi al-iktaru ismihi ta'ala al-latif Ben Habib Alwi Al-Haddad kan tampo lama mengijazahkan Kangkui kui maus ketemu banyak maus ya latif Paling yang seko ni 100 sengalekor Paling sekolah Lebih tak apa apa pun. Lebih tak apa. Tetis apa yang menarik ini? Ya latif, ya Latif seratus sengal ekor. Aika, biada di hurufi, bihasabil jumal. Sesuai kalaban huruf-hurufnya dengan perhitungan ilmu huruf. Nisa'bul Jumalik ilmu huruf. Berarti ingat. Ia latif. Alam atau ia'a. Ya. Jadi kalaban bitongan jumlah, kalaban bitongan ilmu huruf, ya latif kento ke 100 sengal Maka dibaca 100 sengal ekor, sesuai kalaban Hisabul Jumal. Lam misal pun, alam ni ketelopolo, atau artena sanga, ya artena sepolo, apa artinya belung polo. Total kapi kini ke belung polo, ben sepolo, sengang polo. Sekarang polo bentuk polo. Seratus du Tambah sangat Satu sengal ekor. Namakan. Ya latih penyakit. mau lekor ekor kali. Satu sengal ekor kali. Yang 100 sepeto ekor kali. Jadi itu nganah. Latifun Lam. Kalau polo toh sangat sangat iya sepolo of belum polo. Ini kenyamanan hisabul jumel. Jadi ini biang ada total hisabul jumale pon meneka keluar seratus ekor. Sengko berarti amalan ia latif meneka seratus senggalekor kali. Nika cik parcu kan dengan zaman-zaman kasi makan. Bahkan cikkan beliau kan tomat habu yang bagil iksaru minhu la siyama fi ahdil ar azmina. Cik penting yang membenyak ikiran dengan ini malam dengan ini zaman-zaman makan. Penting. Membenyak, maus. Ya latif ini. Anapa boleh nak lihat nak kasurat sihal muka sifat, Sebab neng idulum zaman setia dia, cek banyakan mukassafat. sifat. Arten orang sini nabar fitnah, orang saling ganggu. Jadi kalau kita nolak mana kita setia jenah, kita nika kalah ban, maut. Pulau Azubir bil falak, Pulau Azubiramin. Wa jama'iyani moula kana Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nasik antu sa'us malamant tarbani manfa'an fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah al-Ghaimi bi ghulayma wa ala ali Muhammad wa abdillah al-Dahilatu. Warasuluna ya sallatu 'ala hayyina wa ala ghayrina an dima madri. Mana Ya Maulana ya ya Mursalah pengajian Banyu yang dimuliakan Allah semantralan, insya Allah kita terbangi pula dalam setiap pagi dalam kegiatan dan segala jam yang sama, insyaAllah. Allah dalam ite ini Allah. Moga-moga sahaja. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.